Selanjutnya kepada zodiak yang kedua. Selanjutnya kepada zodiak yang ketiga. Selanjutnya kepada zodiak yang keempat. Selanjutnya kepada zodiak yang kelima yang sukses besar dan berpotensi tajam jodoh di tahun 2022. Jika kartu zodiaknya sudah kita dapatkan, ini saatnya kita mengambil kartu support energi.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 Selanjutnya, support energi kepada zodiak yang kelima yang sukses besar dan berpotensi tambah tajam mentir di tahun 2022. Jika kartu support energi sudah kita dapatkan, kini kita mengambil kartu kesimpulan, ataupun yang memperkuat satu ramalan zodiak yang sukses besar dan berpotensi tajam mentir di tahun 2022. Dan satu kartu ini akan mewakili semua zodiaknya. Baik, di sini kartunya sudah kita dapatkan, kini kita membuka dan membacakannya. Untuk zodiak yang pertama adalah dua kontakel ataupun dua koin untuk zodiak yang pertama kita mempunyai seseorang yang berzodiak pisces yang dimana di sini digambarkan seorang pisces akan sukses besar dan berpotensi tambah tajam di tahun 2022 di sini digambarkan keuangan seorang pisces sangat stabil dan berada di dalam zona nyaman namun di sini seorang pisces berani mengambil satu langkah satu tindakan yang dimana di sini merupakan satu usaha untuk mendapatkan peningkatan kehidupan.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 Seseorang seorang merupakan sosok seseorang yang akan sukses besar dengan mengambil satu langkah yang mampu mendongkrak keuangan kehidupan yang dimana disini berkat. Seorang Pisces bertukar pikiran dengan orang-orang terdekat berkat bertukar pikiran dari orang-orang yang berpengalaman yang mampu membuat kehidupan semakin bagus lagi di tahun 2022. Dan untuk kartu kesimpulannya adalah judgment. Secara umumnya memenyajagement itu diartikan kesempurnaan kemenangan. Dan jika kartu judgment kita gabungkan dengan zodiak yang pertama di sini menggambarkan kesempurnaan kemenangan akan diraih oleh seorang bisnis di tahun 2022. yang dimana di sini akan berhasil meningkatkan keuangan dengan mengambil satu langkah yang dimana mana di sini berkat masukan dari orang-orang sekitar, berkat masukan dari orang yang lebih pengalaman yang dimana mana di sini juga dikategorikan seorang bisnis akan tambah tajam melimpah di tahun 2022. Dan untuk kartu zodiak yang kedua adalah Nine of Pentacles ataupun sembilan poin. Untuk zodiak yang kedua kita mempunyai seseorang yang berzodiak Libra yang dimana disini di sini digambarkan seorang Libra akan sukses besar dan berpotensi tambah tajam melenting di tahun 2022. Di sini digambarkan keuangan kehidupan finansial seorang Libra sangat jauh meningkat drastis di tahun 2022. Yang dimana sini berkat usaha yang ia miliki sendiri, berkat pekerjaan yang ia miliki sendiri, berkat ide yang ia lakukan dengan caranya sendiri yang akan berdampak positif kepada keuangan kehidupan serta finansialnya sendiri. Dan di disini juga digambarkan bahwasanya apapun usaha pekerjaan yang dilakukan oleh seorang Liwa akan berhasil maksimal di tahun 2022 yang membuat kehidupan semakin bagus lagi serta di sini tidak akan tertutup kemungkinan seorang libra akan membuka sebuah usaha yang dimana di sini akan mampu mendoka keuangan kehidupan lebih bagus lagi dan untuk kartu support energinya adalah Queen of Cup secara umumnya Queen of Cup itu diartikan seorang wanita yang sudah dewasa seseorang yang dekat dengan libra sendiri serta seseorang yang berada di sekitar libra sendiri dan di sini menggambarkan Sosok seorang Libra akan mengalami peningkatan keuangan yang sangat jauh drastis di tahun 2022 yang dimana di sini berkat usaha yang ia lakukan dengan cara ide sendiri yang dibantu dengan doa dukungan dari pasangan, doa dukungan dari sebuah keluarga yang membuat kehidupan lebih bagus lagi. Serta di sini apapun usaha yang ia lakukan bersama pasangan akan berhasil maksimal yang dimana di sini akan membuat keuangan lebih bagus lagi. Dan jika kartu judgment kita gabungkan dengan zodiak yang kedua, di sini menggambarkan kemenangan kesempurnaan keuangan akan didapatkan oleh seorang lewat di tahun 2022 bersama seorang pasangan, yang dimana di sini digambarkan apapun usaha yang dilakukan akan berhasil maksimal, serta mampu membuat kehidupan lebih bagus lagi, dan di sini berpotensi tambah tajam lendir di tahun 2022, dan untuk kartu zodiak yang ketiga adalah Ten of sword ataupun 10 perang. Untuk zodiak ketiga kita mempunyai seseorang yang berzodiak Scorpio yang dimana di sini digambarkan seorang Scorpio akan sukses besar dan tambah tajam melilit di tahun 2022 di sini digambarkan di tahun sebelumnya, seorang Scorpio akan mendapatkan pengkhianatan yang dimana disini akan berdampak negatif kepada kehidupan, pekerjaan, serta karirnya. Namun di tahun 2022, seorang Scorpio mampu bangkit berhasil move on yang dimana di sini karirnya akan ia bangun dengan ide cara sendiri tanpa mengharapkan bantuan orang lain dan tidak mau bergantung kepada orang lain. Dengan cara yang ia lakukan sendiri, seorang Scorpio mampu membuat keuangan kehidupan serta karirnya jauh meningkat drastis di tahun 2022. Yang dimana di sini akan berpotensi tambah tajir melintir dan untuk kartu support energinya adalah Queen of Sword. Secara umumnya, Queen of Sword itu diartikan seorang wanita yang sudah dewasa, seseorang yang dekat dengan Scorpio sendiri, dan di sini menggambarkan suatu seorang Scorpio mendapatkan pengkhianatan sebelumnya, yang dimana di sini membuatnya down, dan dengan dukungan dari seorang pasangan, dengan dukungan dari seorang keluarga, seorang Scorpio mampu bangkit, move on. Melangkah ke depan untuk memperjuangkan karya yang di mana di sini akan berhasil di tahun 2022 yang membuat keuangan kehidupan lebih bagus lagi. Yang di mana di sini juga seorang Skopi melakukan dengan ide cara sendiri tanpa mengharapkan bantuan orang lain serta tidak mau bergantung kepada orang lain. Dan jika kartu jargaman kita gabungkan dengan zodiak yang ketiga di sini menggambarkan, Kesempurnaan keuangan kehidupan akan dirasakan oleh seorang Scorpio di tahun 2022 Yang dimana sini berhasil move on dari ketempurukan yang ia miliki Dari pengkhianatan yang ia miliki Yang dimana sini berkat dukungan dari seorang pasangan Berkat dukungan dari sebuah keluarga Yang membuat kehidupan finansial lebih bagus lagi Dan sini karirnya akan lebih cemerlang Yang dimana sini akan berpotensi menjadi seseorang yang tajam di tahun 2022 Dan untuk kartu zodiak yang keempat adalah four ataupun empat pedang untuk zodiak yang keempat kita mempunyai seseorang yang berzodiak taurus yang dimana di sini digambarkan seorang taurus akan sukses besar dan berpotensi tambatan tajun literik tahun 2022 di sini digambarkan seorang Taurus akan mendapatkan empat tawaran pekerjaan sekaligus, yang dimana di sini akan mampu mendongkrak keuangan kehidupan finansial lebih bagus lagi, yang dimana empat pekerjaan tersebut ia lakukan dengan ide cara sendiri, yang dibantu dengan orang di sekitar, yang dibantu dengan orang yang terdekat seorang Taurus sendiri, yang mampu membuat keuangan kehidupan finansial lebih bagus lagi. Dan untuk kartu support energinya adalah, Queen of One. Secara umumnya, Queen of One itu diartikan seorang wanita yang sudah dewasa, seseorang yang dekat dengan Taurus sendiri, dan di sini menggambarkan seorang Taurus akan mendapatkan empat tawaran pekerjaan sekaligus, yang dimana pekerjaan tersebut ia dapatkan dari orang sekitar yang mampu mendongkrak keuangan kehidupan lebih bagus lagi, yang selalu didukung, didoakan oleh pasangan, didukung, didoakan oleh keluarga, yang berdampak positif kepada peningkatan keuangan dan kehidupan. Dan jika kartu jangka yang kita gabungkan dengan zodiak yang keempat, di sini menggambarkan. Kesempurnaan kehidupan akan dirasakan oleh seorang Taurus yang dimana di sini akan berhasil mendapatkan serta menyelesaikan pekerjaan yang mampu mendongkrak keuangan kehidupan yang dimana pekerjaan tersebut ia dapatkan dari orang sekitar orang terdekat serta disini sini didukung didoakan oleh pasangan didukung didoakan oleh keluarga yang membuat kehidupan semakin bagus lagi dan untuk kartu zodiak yang kelima adalah Ace of Pentacle ataupun delapan koin. Untuk zodiak yang kelima kita mempunyai seseorang yang berzodiak Virgo yang dimana sini digambarkan seorang Virgo akan sukses besar dan berpotensi tajur melintir di tahun 2022 sini digambarkan seorang Virgo merupakan sosok seseorang yang disiplin yang fokus yang giat dan tidak perlu menyerah untuk melakukan sebuah pekerjaan untuk berkarir, untuk berkreasi untuk berkarya yang dimana sini juga digambarkan seorang Virgo tidak mementingkan hasilnya terlebih dahulu namun di disini seorang Virgo akan fokus kepada titik pekerjaan yang dimana di sini di tahun 2022 usahanya akan berhasil pengorbanannya akan berhasil yang dimana di sini membuat keuangan finansial lebih bagus lagi serta sini seorang Virgo berpotensi menjadi tambah tajam lintir di tahun 2022 dan untuk kartu sebuah energinya adalah kenaik open tackle secara umumnya kenaik open tackle itu diartikan seseorang yang sudah matang pikirannya seseorang yang dekat dengan Virgo seseorang yang usianya di bawah 30 tahun dan di sini menggambarkan kefokusan kedisiplinan yang dilakukan oleh seorang Virgo di dalam bekerja akan berbuah manis, agar yang berdampak positif kepada keuangan kehidupan yang mampu mendongkrak keuangan kehidupan finansial. Yang dimana di sini seorang pirluo juga mendapatkan tawaran pekerjaan dari orang sekitar, orang terdekat yang akan berdampak positif kepada keuangan kehidupannya lagi serta di sini akan berpotensi menjadi tambatan yang Dan jika kartu yang kita gabungkan dengan kartu jaringan yang kelima di sini menggambarkan. Kesempurnaan keuangan kehidupan serta finansial akan dirasakan oleh seorang Virgo dengan kepokusan kedisiplinan yang dilakukan di dalam bekerja membuat seseorang memberikan kepercayaan kepada dirinya yang dimana di sini sebuah pekerjaan akan diberikan dan didapatkan dari orang sekitar yang mampu mendongkrak keuangan kehidupan lebih bagus lagi dan di sini bisa kita simpulkan lima zodiak yang sukses besar serta berpotensi tambah tajam di tahun 2022 adalah yang pertama zodiak Pisces. Yang kedua zodiak Libra, yang ketiga zodiak Scorpio, yang keempat zodiak Taurus dan yang kelima adalah zodiak Virgo. Baik, mungkin cukup sekian dari saya tentang 5 zodiak yang sukses besar dan berpotensi tambah tajirnya untuk tahun 2022 semoga bermanfaat. Ingat like, komen dan bagikan video ini ke media sosial kalian agar yang lain juga tahu informasi ramalannya. Akhir kata saya ucapkan